Halo guys, balik lagi bersama gue Wirman di channel gitar yang sekarang lagi nggak mau main gitar. Iya. Ini siapa ya? Yang Boleh kenalin dulu <laughs> Yang nanya <tutup> ya, ada Belajar ya. gadungan. Hmm. Apa? Krik krik. krik, krik, krik. <tutup> <tutup> Halo guys, jadi di sini gue mau bermain pasmo lagi. Di sini gue nggak sendirian, gue ditemenin sama fony Vitality. Yeay Sebenarnya dia juga nggak main sih dia, cuman nemenin gue. Tapi oh. sambil dengerin juga. Karena nonton. dia penakut guys. Nggak di sini kita mau kasih lihat gue tuh kalau gue main ini tuh pemberani, ini yang nakut gitu. Terus tiba-tiba -tiba. nanti dia yang teriak, teriak. <laughs> Bisa jadi, bisa jadi kita langsung play aja. Kamu tau gamenya tentang apa? Enggak, coba jelasin Jadi kita jadi spiritual investigator. Mm -hmm. Jadi kita di sini mau nyari tahu di satu tempat nanti ini ini setan itu apa. Nah -ah. Dengan mengumpulkan bukti-bukti menggunakan alat-alat canggih. Alat-acam -alat betul uh -huh. di sini sebenarnya bisa lebih dari satu orang, tapi di sini kita cuman sendiri, ya. Iya, tapi saya tanam muncul, ya. Saya muncul, ya. Mu bisa muncul, bisa enggak? Oke, sekarang kita akan coba main solo sendiri, tapi gue di sini temen sama Foni, jadi tenang aja. Mungkin dia akan track-track, jadi ya, hati-hati ya, lihat guys. Siapa so. yang, teriak. <laughs> kita siapa, <ada>. yang teriak. <laughs> siapa yang teriak <laughs> Siapa yang teriak muncul. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Siapa kita akan cari tempat yang kecil-kecil aja dulu, nggak yang gede-gede Aduh, dua-duanya farmhouse lagi Tuan -tuan, nah, yang situ. Yang ini? Ya, ya udah, Foni milih ya, bukan gue yang milih ya Kita ready up dan kita start Kenapa namanya Suyamaru? Itu nikah, aku dulu sebelum Kaiksa, sebelum Wirboy ya. oh. <laughs> Jadi Suyamaru Nah ini, oh. <laughs> sekarang nggak mau nanya-nanya itu Ini objektifnya Kita harus mendeteksi setan ini tuh setan jenis apa Nah, nama setannya Karen klar, kita okay. akan panggil setannya nanti. Okay. Gitu. Setannya respon ke siapa aja, terus ya kita harus pakai namanya okay. untuk anger dia dan paranormal activity-nya muncul gitu. Terus kita harus catat bukti-buktinya di jurnal. Jadi nanti kita harus kumpulin beberapa evidence ini okay, supaya okay. nanti kepilih oh ternyata setannya tuh ini, ini misalnya. Biar gitu. tahu jenis-jenisnya ya. Betul. Nah, ini ruang uh, rumahnya yang kita akan datengin, ya. gelap kayak gubuk serem loh <laughs> serem loh ya tuh. kita nanti bisa taruh kamera dan ganti-ganti kamera nanti kita bisa lihat di sini ini night vision okay. kan ini kita ambil kuncinya dulu ini peta rumahnya ya nanti kita pas lagi masuk ke dalam langsung ini tuh yang ijo tuh buat nyalain rumah kalau mati lampu nanti kita harus ke tempat ini ini total activity dari setannya sound kita nggak ada ini tingkat ke... warasan aku ibaratnya health lah HP loh Oh udah turun tuh sendang Iya karena jelasin banyak ke kamu nih aku pusing <laughs> jadinya Untuk bisa kita ke dalam itu aman kita pakai senter dulu Sama kamera Iya nanti Aku ambil termometer dulu Sama mungkin kamera Itu oh, boneka bisa tutup mata kalau takut Masa sih Cing. Kayaknya nggak mau mbak Eh jangan ditutup dong Cing. Curang banget ditutup Oh tempatnya itu <laughs> Eh iya deh dan kita paling cepat tuh jalan kayak gini nih, ini paling cepet. Gak bisa lari. Nah, kita buka. Nah, kita sudah memasuki rumahnya guys ya Karen Clark ingat. Di sini gue cuman akan menyisir rumahnya Asum. sampai mungkin ada tanda. Eh, tempatnya serem banget. Ini tempatnya. Eh tempatnya. Kita akan nyari. Ini fotonya nya <laughs> Takkan nah, sar. Kalau enggak bisa tidur lu tanggung jawab lu ya. Oh, enggak bisa tidur tanggung jawab. Standby HP ya. Standby HP jam. ya. Eh. Oh, nyala itu. tadi. Iya. Mantap. <laughs> gitu. Oh. Enggak ada enggak ada. Tadi ada suara pianonya nyala, guys. Enggak bohong gua. Piano teng, ada tapi. Peng, iya. Udah, lah, udah itu doang merinding, uy. ya, sampai sekarang sih masih belum ada, masih belum ada ya. Kayaknya harus senter dulu. E center dulu. kalau senter kayak panik gitu, tiba-tiba kayak muncul gitu. Ya, nggak apa-apa. <laughs> Sorry ya guys, jadi di sini kita lagi mau mencoba mencari ruangan yang suhunya di bawah minus derajat ya. Berapa? Uh, apa namanya minus di sini nanti? Iya. Di temperatur. Dan di sini kita juga jangan sampai nyalain kebanyakan lampu karena nanti listriknya turun bisa eh? mati lampu, bisa juga. mati lampu. tapi foto selain itu dari mati, itu oh. juga setannya bisa mati lampu sendiri. eh ini kok rumahnya gede banget? emang gede. Uh. foto iya ampun fotonya serem-serem wae. -serem eh. iya biasa ada di kamar mandi sih kalau boleh dikasih tahu ya biasanya. jangan dong mati... aduh. Woi. ruangannya mati lampu. Aku keluar dulu sebentar, nyala. Itu bunyi. bunyi aku sih sebenarnya. Mudah-mudahan sih bunyi punya aku ya. Tuh nggak bisa nyala lagi. Uh, mau ngeliat peta dulu sih sebenarnya. Mau lupa gue nyalain lampu di mana. Jadi nggak apa-apa bisa keluar-keluar gitu. Sambalikan banget. <laughs> tangan ya. Sambalikan uh. nih nei nih, ya. bisa lihat ya. Tuh setannya ada tuh total activity. Nambah. Karena emang dia tadi matiin lampu. iya tadi kan kita muter nih. Se ini pintu yang hijau bisa nih dapet dari luar. Oh, Jadi kita dari, kita dari luar, luar aja. Ya. Jadi kita dari kiri. Ya dibanding masuk gitu ya lama. Mudah-mudahan sih bisa dari luar. Masalah ini sendiri sih. Kalau ramean enak. Eh. Duh gak bakal mau deh tinggal rumah kayak gini. <laughs> ya, ya, gak bakal. Aja. Gak ada alasannya kenapa harus tinggal di sini ya Ajir. Eh, Aduh. Nah ini dia Ya ampun, suaranya langsung berubah gitu Pas iya. masuk Nah Ini udah nyala lampunya ya Sembari nyari termometer juga Jadi sini kita harus nyari tahu setannya tuh ada di ruangan mana Oh ini keluar Dengan cara mungkin tandanya ya ini Oh 8 derajat tuh 9 derajat Mungkin kita sudah dekat Aduh aduh aduh, aduh. Oh ini yang tadi ya Toilet tapi kalau ruangan yang di sini, mungkin di daerah Itu, sini nih. Di situ tadi, nah, nah, nah Wah, makin kecil Dapur. Di sini ya? Itu kok gelap? Soalnya aku matiin tadi 9 derajat 7 derajat, 6 derajat Ya mungkin di sekitar sini Makin kecil Kalau gitu coba kita pasang dulu kamera ya Siapa tahu ada tanda-tanda 6 derajat. Oh ini jatuh nih tadi. Sekarang kita coba keluar dulu soalnya mau ambil item yang lain. Ini masih lantai satu sih. Sebenarnya kita harus ke atas lagi. Tapi ambil item dulu. Tenang. tenang. kalau keluar gitu suaranya langsung kayak lega, lega ya. Gitu. <laughs> kayak, aduh. Oh tapi lihat tuh aktivitinya tuh. Sebenarnya pas kita tadi masuk tuh dia ada lumayan tuh. Oh, iya. Nah jadi kita kalo bisa lihat di sini. Itu tuh ruangannya jadi ada yang namanya ghost orb ada putih-putih yang kadang nanti mungkin lewat bola kecil gitu nah oh. itu termasuk salah satu bukti kita harus bisa ngelihat tuh dari kamera ini doang kalau dilihatin sih nggak ada biasanya ada barang-barang jatuh Dan nih kalau sih dulu. ada permainan kayak gini nyari-nyari nyarinya nyaput nyari, -nyari, -nyari, <laughs> <mana ini>? Ampun. <laughs> nyari aku, harta karun gitu aku juga nanya hal itu sih yang sama sekarang di sini coba kita ke atas dulu oke okay. di atas sih ruangannya juga Tapi gede uh bisa dilihat ya di sana kedap tadi, kedap-kedip, kedap, uhui tuh sekali masuk tuh suaranya berubah gitu loh. Iya, udah gitu foto-fotonya serem sih. Iya, foto-fotonya sangat foto kayak zaman dahulu banget. Betul, ya, aku harus sisain cahaya dulu di atas. Aduh, uhuh, atas sebisa <laughs> tapi juga game serem. Apa-apa paling kaget abis ini. Ini WC Masih 16, masih 15 Coba kita tes dulu ya Ke atas juga masih ada ruangan sih Wow Mati lampu lagi, mati lampu lagi Mantap lampunya semua Iya, ini sangat mengganggu sih Kita di luar aja deh Di luar aja <laughs> susah nih yang map ini ya kurang ngajar dimatin terus. Tarnya aku mau nyalain lagi. Jangan Udah ada gitu di sini ya. pelan lagi Iya itu dia. Baik, ini mah kalau nongol beneran juga kagak bisa kabur. Mm -hmm. Bentar nih mau ke ruangan yang tadi derajatnya paling turun. Empat derajat. Enam di sini sih. Tiga. Fix sih cuman aku mau pindahin dulu nih kayaknya pindahin lampu dulu sebentar oh. tapi ini bukan freezing temperatur ya guys ya karena belum di bawah gue mau coba pakai alat lain dulu yaitu buku sembari gue mau ngeliat di kamera nanti ada muncul apa lu lu banget mas banget ya eh, padahal gak ngapa-ngapain belum uh tuh kedap-kedip ya lampu iya. harusnya belum ada gua sorp sih ini juga belum ada bukti apa-apa sih yang kita kumpulin kalau gitu mungkin termometer nggak perlu ya karena udah nggak ada juga. Kita cari buku, taruh buku. Mungkin abis nih gua ngomong. Eh. Aku mau, mau ngomong sama setan. Oke. Okay. Karen Clark. Oke. Okay. Di sini tadi. Taruh dulu. Kalau buku nanti dia ngapain? nulis uh, nulis nulis sesuatu kayak ghost writing gitu lah nggak tahu juga Amper apa sih <laughs> siapa namanya lupa Karen Clark Karen Clark sampai <laughs> lupa Karen Clark do you hear me Karen Clark do you hear me give me a sign date you date, date, <laughs> Sampai ngobli hebut yeah. <laughs> Karen Clark, what do you want? Karen Clark, what do you want? Karen Clark, do you hear me? Gak ada tanda dari ini Ntar-ntar, lagi, uh, lagi, lagi, entar, aku matiin dulu lampu Sambil ngomong Karen Clark, can you hear me? Wah kedengar dia <laughs> Oke okay. ya jawab dong Cabut dulu sebentar <laughs> Bolak-baliknya banyak Maaf, ya ben, mama, mati. kedengaran suara kan, Lemes banget wes. Lemes ya beginian. ampun Ya ampun belum ada tanda juga dari ghost or kemungkinan besar sih di sini kalau feeling gua ya, feeling gua doang sih. Gitu. <laughs> Kasih ya, mungkin. Ya, ini fix banget susah tidur. Kayak vibesnya tuh beda banget sekali masuk dan keluar rumah. Iyalah. lihat di buku belum ada apa-apa ya susah nih Buktinya susah Karen Clark do you hear me Wah guys so iya. mati lagi Atau nggak bisa mati? nyala sih. Uh, can you write in the book Karen Clark, can you write on the book? Dia tutup pintu Iya, -gitu. yeah, dia ngejar, dia ngejar, dia ngejar Ada suara tuh Dengarkan oh, Gitu ya? Iya yeah. Gak ada bukti juga, belum muncul bukti apa-apa aku benar-benar takut Iya, yeah. jangan! Jangan dilepas tuh, Aku lemah sekali Lemah sekali Iya, yeah, aku takut gitu, aduh. Tadi ada suara Iya, yeah, iya yeah. Coba cari ini deh, pakai ini ini buat nyari fingerprint kalau dia ada setan di situ. Capnya. Cap tangan. Coba ya. Di meja makan sih. Tuh, oh, coba. ada tangan ya. Masukin fingerprint. Oke. Okay. Uf. Uh, nyala lamp nyala dong tadi. Iya, Dengar kan? kan? Iya. Kurang ajar, kurang ajar. Karen Karen Clark beres <laughs> Salah ngomong Karen Clark please write on the book Karen Karen Clark please write on the book oh. Uff uh. Ah oh. di sini di sini di sini oh. Fix seru banget Aduh, wah, mati gila. lampu. Gak bisa nggak bisa nggak bisa Tadi suaranya kecuk banget. Huh. Itu ada di ruangan belakang. Ternyata di ruangan itu kan ada dua biji, kan? Kayaknya di ruangan yang dapur, ya, bukan tempat makanan Nah, soalnya mati lampu, ya. Tadi itu pasti muncul di belakang, tuh. Tapi kita nggak lihat. Nanti kita fokus di sana, ya. Yap, dekat yang kulkas kan? Iya, wah, gila sampai... Aduh kayak kesemutan gitu saking pegangnya <laughs> sawah kesemutan aku juga deh aduh udah dinyalain lo listriknya belum belum nyala lampunya harus dinyalain lagi oh, ini kayaknya bakal tanda-tanda udah mau muncul sih F nya <based> iya <noise> kita nggak tahu di sini nanti dia kayak gimana bentukannya oh my god tuh kan mati satu semua satu rumah Ya, sabar ya, sabar. Nyalain lampu dulu, sabar. Kelern klar. Oh, udah, udah, udah nyala yang ini. Yang ini, yang ini. Iya. Uh, yeah. Dia udah nulis gak? Pindahin bukunya ke sebelah sana sini. paling iya. Eh. Woi. Lagi lagi, Man. Tapi di daerah sini sih, berarti antara di kulkas 1 detik. Wait a minute. Oh bukunya pindah. Oh ada, tulis. ada tulisan ya. Benar ruangannya disitu situ. Bentar jurnal dulu. Ghost writing. Ada yang nulis. Jadi antara spirit atau revenant. Dimana kalau spirit itu dia IMF level 5 Kalau spirit box dia spirit. Karen Clark and me Salah pencet, oh muncul tadi. Tadi muncul, ada tadi ya? Muncul di sana, di sana iya. Oh, di sini. Oh my god, iya. Oke, okay. wah, aduh, oh, IMF, IMF nyala level 5 level 5 Dia udah mau muncul, iya. Tutup! ya yeah. Yah, dikejar kita yang Dikejar kita Fix, fix Mati kita habisin ini man, man, buka pintu man Wah, wah, suaranya Tuh, tuh, suara yang wow, deket kan oh dekat sekali! Wuh! Kita kena dong, ah! Yah Yah, yeah. tuh, oh, itu dia Itu dia, guys Ah sial, sial, sial Aduh baru dapat itu YMF level 5 Aaaaaaah oh, ya, Bagus <gasps> banget weh Spirit, aduh Karena kelamaan ya guys mohon maaf Jadi begitulah guys Konten gue kali ini misalnya dengan Anfony <laughs> Jadi ternyata saya tanya adalah Spirit Anjir padahal udah YMF level 5 tuh tinggal keluar Terus cabut Iya Lepas Tapi kita pas dikejar pas banget Ya, kamu tadi seneng foto sih. Jadi, dia langsung kayak tutup pintu gitu. Iya sih, dia langsung tutup pintu ya. ampun harusnya lari dulu sih, tadi nggak di situ. Iya, eh. Uh... Biasanya harus ngumpet gitu di dalam lemari atau apa. Cuman tadi tuh karena ini map baru gue nggak tau di mana harus lari panik gimana iya. dong. Ah, Jadi ya tuh kayak wakil. pengen nyari bukti foto gitu kan? iya. <tik> ya. Iya. Begayanya. Udah kena ada. Oke okay, guys sekian dulu konten gue kali ini. Kalau kalian suka langsung aja komen di bawah. Di sini terima kasih juga sama Foni yang udah nemenin. Makasih juga udah bikin nanti malam tidurnya. <tik> Ayo, udah. Kira-kira Biar ya. mau lagi gak kalau diajak? Gak makasih <laughs> Oke okay, gak mau dia siap <laughs> nah, dia main okay. gitu Mau yang ya. lain ya Main Mario Kart gitu Mario Kart gak ya ampun Kuking Mama gitu Aduh, ini terima makasih deh. <laughs> Oke okay guys, kalau gitu sekian dulu konten dari gua. Terima kasih yang sudah menonton Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe Gue Wirman, ini ada di sini. Jangan lupa untuk follow IG-nya dan lupa untuk juga beli SK69 official Dengan cara mengecek IG-nya ya Di Shopee juga, karena lagi ada diskon Pokoknya cek dulu aja ya Oke, okay, gue Wirman, keep looking at headbanging Ada Foni juga, cabut dulu Sampai jumpa di next konten. Bye-bye